Pele, legenda sepak bola yang selalu hidup di hati dan pikiran kita, legenda sepak bola dunia, Pele, meninggal dunia pada usia 82 tahun setelah bertarung melawan kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, Pele mengalami beberapa masalah kesehatan termasuk tampil di Piala Dunia 2018 di atas kursi roda dan menjalani operasi pengangkatan tumor di usus besarnya pada September tahun 2021. Pada akhir tahun 2022, Pele kembali dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya tidak membaik. Kabar-kabar Pele pertama kali disampaikan melalui akun Twitter resminya @pele yang dikelola oleh putrinya. Pele yang lahir dengan nama asli Edson Arantes do Nascimento adalah rekor legenda sepak bola dunia yang memegang tiga trofi Piala Dunia bersama Brasil, 1958, 1962. 1970, dan memiliki catatan 77 gol dalam 92 pertandingan bersama timnas Brasil. Dia akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat yang pernah ada. Pele meninggalkan warisan yang tidak dapat dihapuskan dari sejarah sepak bola. Selain memenangkan tiga piala dunia, dia juga membantu memperkenalkan sepak bola ke masyarakat dunia melalui pertunjukannya yang spektakuler di lapangan. Pele diakui sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik yang pernah ada. Dengan kemampuan teknik dan insting mencetak gol yang luar biasa. Selain itu, dia juga dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terpopuler di dunia. Dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, kepedulian Pele terhadap sepak bola tidak berakhir saat dia pensiun. Dia terus terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola, termasuk menjadi duta besar untuk Piala Dunia FIFA. Selain itu, dia juga terlibat dalam berbagai proyek sosial dan berbagi kisah inspirasinya dengan generasi muda. Pele akan selalu dikenang sebagai legenda sepak bola yang tidak hanya membawa prestasi bagi timnas Brasil, tetapi juga membantu mengembangkan sepak bola menjadi olahraga terpopuler di dunia. Kepeduliannya terhadap sepak bola dan kontribusinya yang luar biasa akan selalu diingat dan dihargai oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kepulangan Pele menyisakan luka yang dalam bagi seluruh dunia sepak bola, tidak hanya diakui sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Dia juga dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Pele selalu dikenal sebagai pemain yang sopan, sederhana, dan tidak sombong meski telah mencapai kejayaan di dunia sepak bola. Tidak hanya diakui oleh penggemar sepak bola, Pele juga mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Dia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan pahlawan olahraga nasional Brasil, Orde Rio Branco, dan Orde Salib Selatan. Selain itu, dia juga pernah menerima gelar bintang kehormatan dari FIFA dan penghargaan olahraga terbaik di dunia dari Association of International Sports Press.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 Pele akan selalu hidup dalam ingatan kita sebagai legenda sepak bola yang tidak hanya memiliki kemampuan atletik yang luar biasa, tetapi juga memiliki kepribadian yang luar biasa dan memberikan sumbangsih yang tidak ternilai bagi olahraga yang dicintainya. Legasi Pele akan selalu terus hidup di hati dan pikiran kita. Tidak hanya diakui sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik yang pernah ada, dia juga merupakan sosok yang ramah, rendah hati, dan selalu siap membantu sesamanya. Pele tidak hanya menjadi legenda di dunia sepak bola. Namun juga diakui sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang luar biasa dan memberikan sumbangsih yang tidak ternilai bagi olahraga yang dicintainya. Pele akan selalu terus hidup dalam ingatan kita sebagai legenda sepak bola yang tidak hanya memiliki kemampuan atletik yang luar biasa.